Hi, what's up? Hey. pagi ini kedatangan cewek. Ini cewek sangat spesial karena <laughs> adiknya Chelsea Island. Iya, ini mirip kan kayak Chelsea Island. Iya, Chelsea Island. Jadi di sini Everton Island. Iya. Enggak, enggak. Chelsea Island. <laughs> Nama mayonaise. Nice. Main <laughs> diri dulu dong. Hai, aku Stephanie Venesia Purnama, biasa dipanggil Vani, Sevi. Pasti Anda lahir di bulan Purnama ya. Papa saya. Oh, papanya. Iya. Oh, iya, marga coy. Marga Purnama. Oh, marga Purnama. <laughs> saya marga Gerhana, Pak. <laughs> asal Stefani dari mana Australia atau Cina mungkin atau di mana Bapak dari sini negara okay. kalau Ibu dari Blitar Di mana Blitar Jawa... di ini makam Soekarno ya Iya. Yep. Okay. Jawa Timur ya tapi bukan blasteran sih ya Enggak kan tapi makanya betul kayak blasteran ya iya blasteran ini Mongolia <laughs> Mau lihat kan? Mau lihat kan cantik cowok sumpah. Iya, benar-benar-benar-benar-benar. Teh kegiatan sekarang ngapain aja? Step? Uh, sekarang sih enggak ada, <laughs> oh, ada ngapain. Oh enggak ada ngapain? Ada paling sibuk-sibuk kayak nonton atau okay. antar adik kemana. Oh, super, saya, <gadilah. tuk> tapi bener. saya cerita sedikit, ya. <tuk> iya, tadi kan dia bawa mobil di sini, kan? Iya. <tuk> saya kan disuruh markirin gitu. Oh iya, masukin ya. dong dong masuknya yang biasa. Anjir, mobil sekarang sih enggak tahu kan, enggak isi kunci. <tuk> oh iya, <tuk> iya kan? Gimana cara ngobatin mobilnya? <tuk> <tuk> Besok saya beli mobil tanpa roda itu, enggak, enggak mobil namanya. Bang, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> banana boot <tuk> <tuk> Sekarang kuliah, mau kuliah, mau mau, Jur mau jurusan apa? dokter Kenapa? Pengen ke dokteran Stefan? Iya, iya. Apa apa sih yang dicari? -cari? Anda ikut ID atau ikut WHO? <laughs> apa motivasinya <laughs> mau motivasinya? masuk? ke? Oh. Kalau aku pribadi sih, uh, ngeliat papa aku sendiri kan dokter. Oh, bapaknya okay. dokter. Oke, oke, oke. oke. Jadi kayak pingin aja gitu, bantu gitu. Kayak enak, bahagia gitu lah. Oh, oh gitu. Ada oh, benar, lega benar. gitu lah, bisa bantu sesama. Oh. oh. Mulia sekali Benar, mulia Dia pengen membantu sesama Kalau seandainya Corona udah selesai nih Stefani mau ngapain? Makanya hal pertama yang mau dilakukan setelah Corona Ke Indomaret aja sih Sekarang ini gak pernah Gak berani Gak berani? Iya saya sering ke Indomaret Maksudnya ke Indomaret tuh bener-bener yang santai milihnya tuh sambil Gak berani Oh, gak cepet Gak berani dia Kenapa gak berani? Karena parno, Pak Parno dengan petugas Indomaret yang jahat Pagi, Indomaret Jangan cuek. Tetaplah salam selamat datang di Indomaret. Ya tahu goblok ini bukan Alfamart, cok <laughs> Parno tentang apa pasti? Iya, soalnya kan kok di di supermarket-supermarket itu kan uh -huh. kita kayak ketemu orang banyak. Oke, yeah. oke. Okay, okay. Apa barang-barangnya itu juga habis dipegang-pegang orang banyak juga. Oh iya. Gitu, Tapi, ya. heeh, uh -uh, ya. benar benar. Itu minimarket loh, bukan supermarket. <laughs> bisa kok kita aman iya. Stephen pakai APD. APD bapaknya ambil. <laughs> Biasanya Stephanie beli atau pembantu mungkin atau siapa? kan sekarang papa. Pembantu jarang papa yang beli. Kamu menyuruh papamu. <laughs> Tapi ada satu kata yang belum disebutin Stefani tadi. Kesibukannya sekarang. Apa? TikTok gak? Oh iya. Yeah. itu yeah. Saya tuh ini yeah. loh ngikuti <laughs> loh. <laughs> pembantu tuh enggak enggak berniat buat TikTok yang judes-judes gitu. Yeah. Berjilbab tidak boleh goyang gini-gini. deh gini. <laughs> yang apa tuh? emang ada ya? enggak tahu kan? Enggak. enggak tahu saya? Iya. enggak tahu. Enggak tahu. <laughs> kenapa dia expert malah enggak. tapi kemarin ngikutin challenge selatih nggak? enggak sih enggak kenapa enggak? karena nggak bisa makeupnya itu apa sih yang disukai cewek ketika main tiktok? Nah, jujur aku tuh nggak ada yang suka gitu lebih mending aku nonton youtube coy gitu sih hiburanku loh apa sih yang dicari cewek, -cewek ketika main tiktok? kalau aku sih gabut aja ya sebenarnya, sebenarnya nggak suka sih Maksudnya... Kalau nggak ada kerjaan ngapain ya gitu ya udah TikTok. Buat, uh. Oh enggak eh, Apa mungkin karena teman-teman? Enggak juga. Enggak juga. Teman-teman aku malah pakai skill gitu. Jadi main oh. subscribe tuh jarang. Oh gitu. Oh. Tapi sampai detik ini aku tuh belum pernah download aplikasinya, Pak. Saya pernah. Pernah. Gima gimana sih? Gimana sih tampilannya? Bagus bagus anjir. Saya lihat just no limit kan buat TikTok ya. Oh masa. Uh -huh. Oke. Okay. Channel 6, 6, 7, <laughs> tapi kalau kita ngelihat track record TikTok itu kan dari dulu kan jelek iya, image, bener. pernah diblok katanya mm -hmm. oleh yeah. Menfo Bukan MUI ya, Kak. <laughs> Coba tapi TikTok sekarang udah dipakai marketing, digital marketing loh. Iya emang. emang. Kayak good phone sale oh, oh, iya. tuh masa enggak tahu good point yang cewek <laughs> dua di counter itu. Oh enggak tahu ya. Anjir itu Hot. <laughs> cok anu pun buat yang siapa namanya? Captain uh, Man ini Donnie Johnson Junior. Siapa itu ya, anjing? Yang aslinya kan itu anjing. iya oh, iya ya, tapi Tony Stark. Ya Tony gitu. Stark. Dan bagi kalian yang enggak tahu di sini banyak uh, Avenger ya, banyak banget. <laughs> kita Marvel Edition. Ya, nanti kita <laughs> <laughs> nanti kita room tour deh gitu. Ya. Ini kan milik kedokteran gitu Stefania. Iya iya ya, Berarti siap dong eh uh, Resiko. uh, resikonya itu menolong atau menolong manusia loh. Itu hmm. nyawa loh taruhannya oh, iya, kan udah. Dan harus gak boleh takut darah ya <laughs> Gak jijian orangnya teman enggak banget Nggak sama darah tuh berani? berani banget oh malah. berani banget oh anda lebih ke psikopat ya? setor kucing? bunuh kucing? dari itu setengah, siapa gak? motong? Darah, ya aku sendiri <laughs> anda galau pasti ya? <laughs> kemoto <laughs> ya kali kita motong sendiri oh mungkin uh, gini masa? masa, masa anu <laughs> motong lontong iya <laughs> jari! terus-terus <laughs> gimana ekspresinya terus, ketika darah keluar? kita tuh kecil kan yeah. darahnya tapi banyak banget sampe Nah, <tuk> uh, gitu. terus terus. Oke. Okay. Terus yang panik malah mamaku. Heeh. Aku masukin uh, uh, uh. oh, kok, masukin ya gitu. Uh. Aku aku aja kayak enggak apa Kenapa perasaan? Cuma ini karena kata tukang darah ya jadi mukanya uh, uh. tuh enggak kelihatan gitu. Oh, dia ya, kegini banyak uh, mungkin uh, ya. Uh, banyak banget. Heeh. Udah enggak apa-apa saja. Dia apa darah tuh enggak berhenti-berhenti ngocor terus. Uh, uh. Dan akhirnya Ya udah, bok mama sakit. Ya itu penanganan ya, kalau anak ya. dokter gitu, pak. Oh iya, gitu. langsung dijahit. Kalau kita mah, pak. Iya, aku pengen nanya nih, apa, apa pendapatmu tentang pandemi corona nih? Oh, Menurutmu lah. Pribadi sih aku nggak. Intinya ya. kan kita juga muda gitu. Oke. Okay. Kita kena recoverynya tuh, rasanya lebih tinggi sembuhnya gitu. Iya, gitu. Iya. Iya. Oke okay, Terus gitu. tapi justru yang bandel-bandel tuh yang tua tua pak Iya Ibu-ibu-ibu oh. eh, ibu pengang itu banyak banget pak Di lelohan? Benar. Oh iya <laughs> Saya heran gitu <laughs> Eh hey, iya apa sih uh, film favorit di ini drama Korea? Kalau aku gak spesifik favorit itu gak ada sih kak misalnya ada yang baru terus aku tonton, tonton bagus Jadi kalau bagus ya bagus aja gitu Oke okay. oh. Jelek Jelek ya jelek bagus ya bagus Gak, gak masih inget gak film yang paling menurut-menurut Paling bagus lah yang selama ini Pak tau gak ya The Hairsup aja dulu jadi pelan-lama gitu. Oke. Oh tahu tahu. Tahu lupa. Saya tahu tapi aku paling unik denger apa ya Korea tuh logatnya. Kenapa harus ada ke atas? Indonesia. Kenapa gitu ya? Nenek-nenek-nenek. Kayak gitu loh. Kalau dia kesineng gitu enggak Cina jadinya. Kencang-kencang bawah. Kalau naik kan Korea. Oh iya. Korea. Tapi keren sih Korea men ya. Dia bisa masuk ke billboard kayak Blackpink, BTS tuh aja. Iya betul. Mereka bisa loh. Kenapa Indonesia nggak bisa ya? Sampai film Oscar oh, mm -hmm. tuh dimenangin ini loh, iya, per ya. set Anjay, itu padahal bahasa Korea apa enaknya buat TikTok? Nah, <laughs> apa apa enaknya? Iya, oke okay. tersendiri kali ya. Oh gitu, eh <laughs> gimana, gimana rasanya bisa di kata-kata gitu Contoh nih buat TikTok yang jeda jeda jeda jeda jeda jeda jeda upload, yes. t -upload, t -upload di seluruh uh, media anda mm. nah, pada tuh, tuh yang reply misalnya oh, yang ngereply gimana kalau oh, nggak gitu komen lah komen, oh, komen juga ah. uh, nge-upnya di IG kan ada yang nge-reply hmm, gitu. ah. terus kalau misalnya di tiktok kan komen ah. oh ada komen ya di ah, tiktok kan juga, ya, ya, ah, gitu okay. kan seneng kayak apa ya bahagia jadinya gitu dipenuhi sama orang yang oh, kita nggak okay. tahu oke okay. tapi di tiktok tuh ada follower juga gitu ada sih ada tapi pemasaran tiktok tuh biasanya di IG juga pak iya banyak yang upload video tiktok di IG di WA juga di WA ada, juga. gitu uh -huh. iya, berarti tiktok belum bisa dijadikan ini pak Apa? pasar yang bagus sih iya dia viralnya tuh nggak nah. di tiktok kan iya, iya viralnya gak, gak. malah ke media ini. lain gitu platform lain bagus oh ya menurut aku tiktok tuh bagus sebagai editing aplikasi-aplikasi editing Step, ada bedanya nggak tiktok premium itu ada? ada premium juga ya? nggak tahu. porhab baru ada gap, tapi <guluh> <Geluh> <Gak, guluh> kayaknya Stefani juga suka nyanyi Iya hobi dari iyi. kecil sih kok ini nyanyi mm. aku apa kesukaannya iya iya iya ada kayak film tadi <guluh> oh ya genre genre lah iyi. genre oh pop uh, oh. oh, aja sih mungkin uh. pop kalau uh, udah punya pacaran uh, Enggak sih kalau aku sekarang enggak Engga Engga gak atau belum belum belum tapi pengin uh, juga oh. berapa berapa lama pacaran itu kelas dua uh -uh. tiga cepet. bulan kok cepet banget itu pacaran apa sewa kamera tipe cowoknya Stefan. Nah, iya benar. tipe Tipenya siapa tahu penonton kita nanti tertarik. Iya, tertarik bisa follow. Tinggal tipe sih, yang penting nyaman aja. Oh, cara menyamankan kamu itu gimana? Nah, itu dia. Nah, itu. Nah, itu. Oh, tiba-tiba aja nyaman gitu. Pacar sebelumnya enggak bisa buat nyaman. Nyaman sih, tapi kan dia mungkin enggak nyaman tuh ya perbedaannya. Harus tapi nyaman. Benar -benar. Oh, kan misal kita misalnya Bapak Nih Purnama. Heeh. Uh -uh bisa sembahyang bareng kan seru tuh maksudnya purnama ini kan kalau <laughs> kalau <kalo> di Bali <laughs> ntar lho ntar lo, aku aku gini ya aku ya, cerna misalnya kata-kata tadi -kata -kata ya misalnya purnama kan sembahyang bareng <laughs> berarti anda pengen masuk itu Purnama <laughs> kalau di Bali iya ya, Oh satu keluarga Purnama itu masuk <laughs> Anggap aku ini hindukan, iya. Uh -huh. Kalau misalnya pernah mah habis semak yang barang, kalau okay. ya, mungkin kayak sesuatu itu segala macam lah, ya gitu. Uh -huh main banget nah, bisa sembahyang bareng nah. Oke, oh, oh, ke gereja bareng ya, gereja bareng. Nah, saya, Pak. Dia dia tipenya tuh emang harus uh, itu aja. Oh, <tuk> iya. lebih sering ketemu kan. Heeh, uh -huh, benar. Setiap event tuh kita ada kerjaan bareng. Uh -huh. Iya, gitu, event-event gereja kayak hmm, gitu bener contohnya. Heeh, uh -huh, benar. Tapi tapi aku juga punya kayak keiri hatian Men. Kenapa? Agama kalian tuh enak gitu bisa sembahyang bareng pacang pacar gitu loh. Anda yuk, iya. ayo pindah ke agama kami. <laughs> Saya pengen romintas, rom, romantisan di tempat ibadah iya. tuh Enggak bisa. Iya, Anda nggak boleh ya? ya. Islam. <laughs> iya. Kan isi gini, isi pagar. Iya, bener isi. juga Iya, iya kan maksudnya pulangnya bareng, Pak? Iya, boleh bareng. Pulangnya bareng. Tapi beda kendaraan. <laughs> <laughs> Ada alasan tuh pas Aduh. pulang bareng. Kenapa? Pesanannya ketinggalan. <laughs> <laughs> Tidak hilang sampel nggak? Pernah nggak? Sering-sering. Oh Iya. iya. Emang benar itu ya, penerangan sandal Iya, soalnya kan nggak ada tempat khusus sandal sana gitu Tumur hidup saya, saya nggak pernah ke masjid aja, Kak Nggak pernah? Masuk nggak kan? pernah Kok bisa nggak enggak Nggak ada aja hmm. Oh gitu Nah ya, kalau di Ke wihara, pernah saya ke hmm. Gereja, pernah stand up kan Iya, uh. masjid aja nggak pernah, sih. boleh saya masuk ke masjid hmm, Boleh lah? Bia boleh ya Kenapa nggak boleh, anjir? Biasanya orang-orang ke masjid ya, kalau non muslim. Maksudnya doa saya di sana Hai, hai, hai, hai, hai, hai, lucu, ada cerita hai, hai, kalau salah ya. Dia pernah hai, di gereja, tapi walaupun hai, hai, hai, muslim, tapi dia ya Allah gitu. Iya, hai, hai, hai, di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bener hai, hai, tuh hai, hai, hai, hai, hai, hai, kalau hai, Selain nggak raja, tahu ya yang agama yang. lain ya. Hmm. Kalau kita sih free aja gitu. Ya. Oh kamu gini ya kakak. Hmm. Ya. Tapi jangan salahkan kami jika kami makan babi kayak gitu mah dan okay, okay. Minum ya. Kalau kamu mau join. Kalau kita mengganggu ya sorry Oleh gitu kan. Sih. Nah, ayo. Ya, uh, iya. Dapur. Gitu. Wajan. Penggorengan. Pisau. Piring. Kompor. Garpu gelas, oh, taman, kulkas, rak, kulkas eh. <laughs> salon, sisir, hair dryer, uh, gunting, sampo, kan, cermin, meja, uh, cat rambut, rambut, lantai, shower, kursi, bantal, bantal oh. <laughs> <laughs> gak ada gak sih ini kayaknya, gak ada, ada, gak ada, gak ada, gaya. gak ada eh, ya setiap bantal. saya ngantriin cewek saya itu gak ada bantal sana, ada coba ah. Stasiun Kereta Api. Oke. Satpam. Tempat duduk. Tempat duduk. <laughs> ya, terima kasih banyak Stefani karena sudah berskesempatan hadir di meja yeah. ini yang sangat spesial karena ini merupakan meja catatan kaki. <laughs> tapi terima kasih buat Prabu Gunung ini air yang sangat nikmat karena suara saya nggak hilang lagi Pak. iya ya berkat-berkat <gulit> air ya iya. berkat hari ini saya bisa ngobrol sama Stephanie. iya bener hmm. jadi jangan lupa untuk follow IG kita di e-catatan nandeskor kaki dan apa Gus. dan jangan lupa juga buat cek-cek di Facebook karena ada Facebook catatan <gulit> iya. iya akhirnya kita punya Facebook catatan <gulit> ngasih, bro oke okay, saya Fanny Hav saya Gus Chris saya untuk diri dari hadapan anda sampai jumpa di episode selanjutnya see you next time